Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK Special Oke guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alihmusten lagi guys Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay guys lanjut ke pusat yang kedua Oke okay guys lanjut ke pusat yang ketiga Oke okay, guys lanjut ke episode yang keempat Oke okay, guys, lanjut ke preset yang kelima. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-6. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7. at yang ke-8 Oke lanjut ke yang ke9 <Sell> Oke, okay, lanjut ke pesawat yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke pesawat yang ke-11. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-12 Oke lanjut ke episode yang ke tiga belas. Oke lanjut ke episode yang ke empat belas. <risi> Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-15. Oke, okay guys, lanjut ke episode yang ke-16.